Kisah 40 pasukan komando Amerika Serikat, diserang oleh 500 tentara bayaran Rusia, 300 penyerang tewas. Suriah telah menjadi ajang perang yang melibatkan pasukan asing seperti Rusia, Amerika Serikat, Turki, Iran dan Irak. Pertempuran besar yang melibatkan pasukan komando Amerika Serikat dengan 40 pasukan Delta dan Baret Hijau menghadapi serangan gencar 500 tentara Suriah dan tentara bayaran Rusia. Pertempuran ini dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berdarah di Suriah serta demonstrasi yang jelas dari kehebatan pasukan komando Delta Force dan Green Beret. Setelah pertempuran 4 jam berakhir, 200-300 penyerang dihancurkan dan sisanya mundur di bawah serangan udara Amerika Serikat, meninggalkan mayat rekan-rekan mereka. Sementara itu, dari 40 tentara Amerika Serikat yang mempertahankan sebuah pos kecil di Suriah Timur, tidak ada yang tewas. Dilansir dari kompas.com, Rincian pertempuran yang terjadi pada tanggal 7 Februari diperoleh dari The New York Times melalui sejumlah dokumen yang menyertai wawancara. Dokumen dan wawancara menjelaskan salah satu pertempuran paling berdarah yang melibatkan pasukan Amerika Serikat di Suriah sejak mereka meluncurkan kampanye melawan ISIS. Pentagon menggambarkan pertempuran itu sebagai upaya defensif terhadap serangan oleh unit pasukan pro-pemerintah. Dalam wawancara, prajurit Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam pertempuran mengatakan, mereka khawatir melihat ratusan tentara musuh, kendaraan tempur dan artileri bersiap untuk serangan itu. Kemungkinan bentrokan antara militer Amerika Serikat dan Rusia telah lama menjadi perhatian, terutama karena dua saingan era perang dingin diadu satu sama lain dalam Perang Saudara Suriah. Beberapa hari sebelum dimulainya serangan, di sisi yang berbeda dari Sungai Efrat, Rusia dan Amerika Serikat mendukung kelompok yang berbeda, yang keduanya memerangi ISIS di provinsi perbatasan Deir El Zor yang kaya minyak, di Irak. Perwira Amerika telah berulang kali memperingatkan peningkatan pasukan, tetapi perwira Rusia mengatakan mereka tidak memiliki kendali atas pasukan di dekat sungai. Di sisi lain, peralatan pengawasan radio Amerika Serikat telah mengungkapkan percakapan bahasa Rusia antara militer. Dokumen yang diperoleh The New York Times menggambarkan hanya pasukan yang berkumpul di tepi sungai Efrat sebagai pasukan pro-pemerintah. Tentara terdiri dari tentara reguler dan milisi bersenjata Suriah. Namun, tambah dari intelijen militer Amerika Serikat, ada sejumlah besar tentara bayaran Rusia dalam pasukan ini. Para tentara bayaran, menurut intelijen militer Amerika Serikat, kemungkinan besar adalah anggota Warner Group, sebuah perusahaan yang sering digunakan Kremlin untuk melakukan misi rahasia yang tidak dapat dikaitkan dengan pemerintah Rusia. Komando tinggi Rusia di Suriah memastikan bahwa mereka bukan bagian dari militer Rusia, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis kepada para senator bulan lalu. Matis mengatakan dia memerintahkan Jenderal Joseph F. Dunford Jr., Panglima Angkatan Bersenjata, untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Dan mereka melakukannya, kata Matis. Pada hari pertempuran, tim pasukan khusus beranggotakan 30 orang dari Delta Force dan US Rangers bersama dengan milisi Kurdi dan Arab, berjaga di sebuah pos kecil berdebu di dekat tambang Gas Konoko, tidak jauh dari kota Deir al-Zor. Sekitar 20 mil jauhnya, di sebuah pangkalan, Tim baret hijau dan satu peleton marinir sedang menatap layar komputer mereka. Mereka melihat gambar drone dan kemudian mengirimkan informasi tersebut kepada tentara yang menjaga Fort Conoco. Pukul 3 sore, tentara suriah mulai menjatuhkan pasukan Amerika dan sekutu di ladang gas Conoco. Di malam hari, lebih dari 500 pria dan 27 kendaraan tempur, termasuk tank, memimpin serangan. Sementara itu, di pangkalan udara Al-Udeid di Qatar dan Pentagon, para perwira militer dan analis intelijen menyaksikan drama. Komandan memberi pengarahan kepada pilot dan personel darat ketika pesawat tempur di daerah itu disiagakan. Di lokasi misi, Baret Hijau dan Marinir menyiapkan pasukan respons 16 orang dalam kendaraan tahan ranjau. Mereka siap jika penjaga lapangan gas Konoko membutuhkan bantuan. Mereka memastikan bahwa mereka dipersenjatai dan bahwa kendaraan mereka membawa rudal anti-tank, kacamata yang dikendalikan panas, makanan dan air. Pada pukul 20.30, 3 tank T762 buatan Rusia dengan berat hampir 50 ton dengan meriam 125 mm mendekati ladang gas Konoko. Mengetahui hal ini, kaum reaksioner Barat Hijau bersiap untuk melakukan pekerjaan mereka. Di poster terdepan Konoko, militer Amerika Serikat melihat barisan tank dan kendaraan tempur dalam perjalanan mereka pada pukul 22, muncul dari pemukiman tanpa terdeteksi. Setengah jam kemudian, tentara surya dengan dukungan tentara bayaran Rusia melancarkan serangan. Dokumen menunjukkan bahwa garnisun Konoko dibombardir oleh tembakan tank, artileri dan mortir. Hujan es memenuhi udara dengan debu dan pecahan peluru. Komando AS kemudian menggunakan hujan debu sebagai penutup dengan bergerak menyerang dengan rudal anti-tank dan senapan mesin. Dalam 15 menit pertama, perwira Amerika menghubungi komandan Rusia untuk menghentikan serangan. Ketika upaya untuk menghentikan serangan tidak berhasil, Amerika melepaskan tembakan peringatan dari Wojtzer. Namun, tentara penyerang terus maju. Kemudian, dari jauh, pesawat tempur F-22, F-15E Amerika, pengebom B-52, helikopter serang Apache AC-130 dan A-64 serta drone reaper yang ditembak tiba. Selama tiga jam berikutnya, serangan udara dan artileri angkatan laut berhasil menghancurkan pasukan musuh, tank, dan kendaraan tempur lainnya. Sementara itu, pasukan respon bergegas ke medan perang. Dalam suasana gelap dengan jalan yang dipenuhi kawah bom, jarak 32 km sangat sulit dan truk tidak menyalakan lampu. Pengemudi truk hanya mengandalkan kamera termal untuk menavigasi jalan menuju medan perang. Ketika barat hijau dan marinir mendekati ladang gas Konoko pada pukul 11.30, mereka terpaksa berhenti. Hujan es artileri musuh terlalu berbahaya bagi mereka untuk terus maju. Mereka menunggu serangan udara untuk menghentikan posisi artileri musuh. Di Konoko, pasukan komando Amerika terkena peluru artileri musuh. Pukul 1, saat laju tembakan artileri mulai berkurang, baret hijau dan marinir mulai bergerak menuju Fort Conoco dan mulai menembaki musuh. Pada saat ini, beberapa pejuang Amerika telah kembali ke pangkalan, kehabisan bahan bakar atau amunisi. Dengan kedatangan pasukan tambahan ini, jumlah pasukan Amerika di medan perang sekarang menjadi 40. Mereka mempertahankan posisi mereka, sementara di sisi lain tentara bayaran Rusia turun dari mobil mereka dan maju dengan berjalan kaki. Beberapa anggota marinir kehabisan amunisi senapan mesin dan peluru kendali javelin berserakan di beberapa titik. Beberapa baret hijau dan marinir melepaskan tembakan dari depan. Lainnya berada di dalam truk dan menembakkan senapan mesin yang dipasang di atas truk. Satu jam kemudian, musuh mulai mundur dan Amerika berhenti menembak. Dari menara pengawas mereka, pasukan komando Amerika menyaksikan tentara bayaran Rusia dan milisi Suriah mengambil mayat rekan-rekan mereka. Sementara itu, di pihak AS, tidak ada personel yang terluka, sementara di pihak Kurdi Arab, hanya satu orang yang terluka. Jumlah korban dalam pertempuran tanggal 7 Februari sulit dipahami. Awalnya, Rusia mengatakan hanya empat warganya yang tewas. Seorang perwira suriah mengatakan bahwa sekitar 100 tentara suriah tewas. Sementara itu, dokumen yang diperoleh The New York Times menunjukkan bahwa 200 hingga 300 tentara pro-presiden Bashar al-Assad telah dinyatakan tewas. Namun, masih ada beberapa pertanyaan, terutama tentang kredensial tentara bayaran Rusia dan mengapa mereka menyerang pasukan AS. Intelijen AS mengatakan pasukan penyerang adalah bagian dari grup Wagner yang berada di Suriah untuk merebut ladang minyak dan gas untuk pemerintah asal. Intelijen AS mengatakan tentara bayaran dijanjikan bagian dalam produksi minyak dan gas. Tentara bayaran tidak memiliki koordinasi langsung dengan militer Rusia di Suriah, meskipun para pemimpin kelompok Wagner telah menerima penghargaan di Kremlin dan dilatih di pangkalan militer Amerika. Sementara itu, militer Rusia di Suriah menegaskan tidak ikut serta dalam serangan terhadap militer AS.